Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, bersama keluarga yang tercinta. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Nizar ya, kerana memberi sokongan pada channel Angkebas dengan satu bilah pisau laba-laba dengan kekunci compression lock. Inilah dia kawan-kawan. Spyderco para 3 lightweight black DLC coated CTS BD1 dan panjang betul ya namanya uh, pisau dipas padeko para three lightweight uh, menyuling ciri-ciri model para military dari itu ya dalam satu rupa bentuk ya yang amat padat ya dan juga yang mesir dibawa dengan panjang bilah yang terlipat 109 mm uh, dan panjang bilah apabila dibuka 183 mm Paratri lightweight menggunakan besi CTS bd 1 End dengan kisar rata penuh iaitu besi high carbon chromium yang diperkaya dengan nitrogen memberi sajian yang unggul dan seimbang dari segi kekerasan daya penahan mata bilah dan juga penghakisan panjang bilah 66 mm dan tebal bilah 3.7mm Baiklah kawan-kawan Sedikit perbandingan Dari segi ukuran Dengan tiga bilah pisau lipat Yang pertama dari Ontario Knife Company Red 2 D2 Bilah pisau yang agak sama panjangnya Cuma Red 2 D2 Menggunakan kekunci pelapik Dan besi D2 Dengan gagang G10 Mari kita lihat pula Leatherman Free P2 yang menggunakan kekunci penuh pada tanjakan paksi dengan sepasang besi seberani. Tertutup ataupun terbuka panjangnya adalah sama. Ya, Ia menggunakan besi 420HC stainless steel. Dan akhir sekali, sebuah bilang Spyderco Delica 4 Zumei glow in the dark ephoren yang akan menyimpan sinaran seperti kunang-kunang ya dan akan bercahaya di dalam gelap uh, bila menggunakan besi BG10 dengan kekunci belakang eh uh, sisi gagang ephoren ya diperkukuh oleh satu proses acuan ya yang disuntik kaca gentian jika ya, diselaraskan dengan mekanisme Compression Lock membuat kemasan Spyderco para 3 Lightweight ya, menjadi 30% lebih ringan daripada para military itu dengan sisi G10 ya, Berat para 3 Lightweight 68,5 gram dengan lubang tali lanyard dan sepedawa yang mendalam dan berbaling, uh, bilah bebas disesakkan ke kiri atau ke kanan secara bijaksana. Pada trail lightweight dibentuk dengan tidak berlape, tetapi bersisik dengan sandaran atas yang terbuka dengan corak jaringan yang menjalar di luar sisi gagang, ya bersama paduan jari, ya dan dagu bilah. Genggaman pada gagang FRM, ya lebih mencengkam. Dengan ciri unik mata lubang spy deco Aksi tangkas membuka bilah Dengan hanya mengetis dan meronye bilah Dengan sendirinya Bila tuas atau pengungkil ditekan yang menjadi satu keseluruhkan Bagi setiap pengguna Di sebalik reka bentuk kunci compression lock Ada satu lapisan besi pengunci Stainless steel yang membengkok Ya, Ia duduk ya Di antara pin penjendal di sini Ya dan juga pada tanjakan paksi bilah ya apabila bila pisau ditekan semasa memotong, ya kunci compression lock akan menjadi lebih kuat dan pada masa yang sama juga ringan. Uh, compression lock seakan liner lock ya, cuma lapisan kuncinya berada di atas ya berbanding dengan pelapik kunci liner lock di mana lapisannya berada di bawah inilah dia kawan-kawan spider group para three lightweight EDCC saya kali ini dan sekali lagi terima kasih poldenizan ya dan juga terima kasih kepada semua kawan-kawan yang menonton ya semoga kita berinteraksi lagi di video-video yang akan datang